Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada info penting banget ya untuk warga Konoha, karena ini pentingnya luar biasa nih. Wajib kita dukung Bunda Lesti Kejora di acara Telkomsel World 2022 yang ke-27 tahun anniversary ini, para Alhamdulillah, Bunda Lesti masuk dominasi sebagai favorit solo singer. Kita wajib dukung, para sahabat ya, mudah-mudahan Bunda Lesti bisa mendapatkan piala penghargaan di acara Telkomsel World 2022 periode votingnya dari tanggal 13 sampai 20 Juni 2022 persahabat ya cuman ada 7 hari mudah-mudahan dukungan semakin kompak dan solid dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita ini cara votingnya persahabat ya diperhatikan yang pertama update aplikasi video ke versi terbaru di Play Store atau di android di aplikasi store juga bisa persahabat yang kedua kalian harus buka aplikasi video dan login terlebih dahulu yang ketiga klik mulai lalu pilih nominasi favoritmu pada setiap kategori yang keempat pengguna video primer dapat memilih sebanyak 5 kali per kategori setiap hari atau 24 jam untuk pengguna non-primer dapat memilih sebanyak 1 kali per kategori setiap hari yang kelima, persahabat, pilih nominasi favoritmu dan dapatkan hadiah pulsa sebanyak Rp ribu rupiah untuk total 27 pemenang yang beruntung. tuh Itu cara memvoting, persahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Bunda Lesti ini bisa mendapatkan piala penghargaan. Bismillah, bisa yuk warga koroha mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Alhamdulillah, Bunda Lesti masuk nominasi sebagai... Favorit solo singer persahabat Doakan support dan dukung yang terbaik Kemudian persahabat disimbang juga Ini ada momen spesial banget ya Momen yang bikin ngakak juga persahabat Tim Leslar Entertainment ini sang disangkanya Papa Bilar Wow luar biasa banget nih persahabat ya Sampai kerumun itu mobil Leslar Luar biasa banget ya Dukungan memang terbukti banget nih Banyak dari warga yang selalu mensupport support idola kesayangan kita dan kita simak persahabat ya info saat ini dari L2W ternyata Bapak Bilar dan tim Leslar Entertainment itu mampir ke salah satu rumah Leslar Lovers Ward nih persahabat yaitu Leslar Uwu ya ini salah satu admin L2W Masya Allah banget ya akhirnya dikunjungi langsung oleh Papa Bilar, nantikan L2W Property itu, persahabat. Bakal ada kejutan nih yang akan kita dapatkan dari Papa Bilar bersama fanbase Leslar yang luar biasa. Ini juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Hai guys dapat semangat nih dari Papa Rizky Bilar Jangan lupa streaming terus ya di platform musik manapun Nantikan juga ada agenda apa Papa B mampir ke rumah salah satu admin L2W Yaitu Leslar Uwu Semangat guys tuh Masya Allah Akan ada agenda apa nih Papa Bilar mampir ke rumah salah satu admin L2W Persahabat ya doakan yang terbaik Apapun itu mudah-mudahan selalu lancar Selalu diberikan kemudahan Kemudian para sahabat disimak juga ada unggahan terbaru yang kita dapatkan dari Bang Buril. 2 jam yang lalu para sahabat ya, tepatnya tadi sore, Bang Buril mengunggah foto bersama Abang Fatih. Wow, Abang Fatih selalu menjadi pusat perhatian banget ya saking gemes dan gantengnya tuh Masya Allah. Dan disimak juga nih kalimat yang dituliskan oleh Bang Buril. Bismillah, Abang El ganteng, anak pintar, anak soleh, kesayangan banyak orang, sehat-sehat ya, amin. Tuh, para sahabat, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu tuh Abang El, dan mudah-mudahan selalu membanggakan kedua orang tua. Abang El dan... Bang Boril, persahabat ya, berada di suatu tempat, wow, roman romannya sih bakal ada dinner nih, persahabat ya. Apapun itu, doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari idola kita. Dan disimak juga, persahabat, ya, di postingan ini, warga Konoha, self dengan sepatu abang Fatih. Kita simak, persahabat, di kalimat komentar. Salah satunya dari Rosi Anuska 24 mengatakan sepatu balu ayang embul dah dipakai katanya tuh wow hadiah nih persahabat ya, sepatu balu Abang El sudah dipakai tuh dan kita lihat persahabat komentar jawaban dari Mom Ziva takut sepatunya El hilang sebelah Bang Ariel katanya tuh Masya Allah, dijagain ya kita bangga kita bahagia bahwasanya tentunya persahabat ya kita merasa bangga kepada Leslar selalu banyak orang yang men selalu banyak dukungan dan selalu banyak yang menjaga Salah satunya Bang Boril, ini selalu setia kepada idola kesayangan kita Masya Allah, doakan yang terbaik juga buat Bang Boril, semoga sehat selalu, amin Dan bukan hanya sepatu saja yang baru, ternyata baju dan celana pun persahabat ya Ini baru yang dipakai oleh Abang El, Masya Allah Kemudian persahabat disimak juga nih, diunggah spesial Wow, cantik banget tuh Bunda Lesti lagi memberikan selamat ulang tahun ya ucapan dari Bunda Lesti Cantik banget ya penampilannya Masya Allah Ini sih tentunya persahabat ya Kebahagiaan dan kebanggaan sekali Mudah-mudahan Bunda Lesti juga selalu sehat Selalu bahagia, amin Persahabat ya video ini pun Banyak dibanjiri komentar dan respon yang diberikan dari akun Nurina mengatakan, Masya Allah, cantiknya Bunda Lens, bajunya juga cantik katanya tuh, luar biasa. Ada juga tanggapan lain, dari akun Dina Firly Olsop 09 mengatakan, Video lama apa baru nih? Wow, ada pertanyaan di persatabat ya. Nggak tahu video lama atau peru, yang penting kita selalu men yang terbaik ya. Doakal, semoga Lesta selalu bahagia. Dan selanjutnya, bersahabat, disimak juga. Ini ada momen yang sangat luar biasa, membanggakan juga. Saat apabila Bilar, Bunda Lesti Kejora, tiba di bandara saat pulang dari Swiss, langsung bersahabat bersahabatnya dijemput oleh Abang L dan ibunda Bunda, Bunda Lesti Kejora, Mamah kejora, persahabat ya, beserta tim Ini kebahagiaan yang kita dapatkan persahabat Masya Allah, kangennya, kangen banget ya Pandanya Abang L, akhirnya bisa ketemu Luar biasa, ini momen yang sangat membahagiakan sekali Dan kita juga salvok ya, dengan attitude dari Lesti dan Bilar Selalu, persahabat ya, menomorsatukan akhlak dan attitude Perhatikan Bapak Bilar mencium tangan dari Mama Kejiora. Masya Allah, inilah yang membuat kita bangga, membuat kita selalu bahagia mengidolakan Lesti dan Bilar. Semoga selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk banyak orang. Kita masih menunggu kabar terbaru dan cidukan vitamin bahagia malam hari ini.